Sehingga aplikasi kawan ini bisa memberikan solusi bagi pelanggan dan mitra kami yang sesuai dengan tagline-nya. Untung ada kawan. Satu kunci untuk bisa sukses adalah kita bisa beradaptasi. Selamat datang di podcast Wom Finance Hai apa kabar power semuanya Luar biasa sekali senang sekali saya Hars Hari ini uh, bisa menemani semuanya Untuk ngobrolin satu aplikasi yang telah diluncurkan oleh Wom Finance Tanggal 22 Februari 20, 2022 kemarin Luar biasa dan hari ini telah hadir bersama saya Bapak Panji Dwi Satyamunajat Yaitu adalah PMO Division Head Halo apa kabar Pak Panji Kabar baik datang jauh-jauh dari Bandung ya, Pak ya. Fresh dari Bandung. dari fresh dari Bandung. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrolin satu aplikasi yang memberikan kemudahan serta keuntungan untuk power semua yang ada di rumah, mungkin yang nanti akan mendengarkan podcast ini karena uh, saya juga penasaran, Pak. Karena ini aplikasi apa dan kenapa sih di launching gitu dari Wom Finance. Tapi sebelum ke sana, gimana Bapak kabarnya? Baik ya? Kabar baik Pak. Kabar baik ya, terus uh, sudah vaksin? Sudah vaksin? Lengkap? Vaksin satu, vaksin dua, booster. Aduh saya kalah nih, saya boosternya belum Pak. Kewajiban sebagai warga negara Harus. Waduh, kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik dan Wom Finance ya. juga peduli ya, ya. untuk hal-hal seperti itu untuk kesehatan kita semuanya dan seluruh kru yang ada di sini juga sudah uh, mematuhi protokol kesehatan jadi semuanya aman. Kita juga udah berjaga jarak ya Pak ya gitu. Oke Pak Anji, langsung aja ya kita akan ngobrol-ngobrol terkait sama aplikasi Kawan ini karena sejujurnya saya juga penasaran sih Pak untuk aplikasi Kawan ini gitu. Nah, um, untuk pemain-pemain di luar sana sebenarnya ya Itu kan sebenarnya udah lama Beberapa udah melaunching aplikasi Nah kenapa sih Warm Finance baru sekarang, baru bulan kemarin melaunching aplikasi ini? Oke Har hmm. Seperti sudah kita ketahui ya hmm. Bahwa sudah dua tahun ini pandemi COVID-19 Oh udah dua tahun ya? Betul ya? Waduh Bukan hanya di Indonesia tapi sifatnya global Waduh yes bener Pandemi ini yang sedang kita hadapi ini memberikan kita banyak keterbatasan. Mm -mm. Dari sisi fisik, yes. terlakuan lockdown oleh pemerintah. Namun tentunya hal itu tidak menghalangi WOM Finance mm. untuk terus ber, uh, berkreasi dan berinovasi. Dan justru keterbatasan ini mendorong dan mengakselerasi WOM Finance untuk bertransformasi dan berinovasi secara digital. Yeah. Strategi Warm Finance untuk bertransformasi secara digital ini sebenarnya sejalan dengan misi Warm Finance, di mana yaitu mengutamakan kepuasan konsumen dan mitra kerja lainnya. Oke. Okay. Dan membangun infrastruktur berbasis teknologi informasi. Oke. Okay. Untuk melaksanakan proses yang lebih baik. Jadi salah satunya melalui aplikasi mobile. Melalui aplikasi yang sudah diluncurkan kemarin tanggal 22. Oh iya, ini kayak tagline-nya ya, Pak. Ya, Betul. kayak untung ada kawan, berarti memang ini berharapnya uh, akan memberikan keuntungan. Keuntungan mungkin ya. Nah, kalau kita ngomongin, kenapa sih tadi di launching tanggal 22 Ya, sebenarnya kita memilih tanggal itu karena untuk memberikan kemudahan. Oke, okay. kemudahan untuk mengingat. Oh, <laughs> tanggal lahirnya berapa aplikasi kawan? 22 puluh 2020. Oh, biasanya yang kayak gitu banyak yang jadian sih, Pak. Oh, <laughs> atau enggak banyak yang nikah gitu ya. Kalau orang kan biasanya kayak gitu bayar. Oh iya, benar. Kan cari tanggal bagus. Uh, uh, uh, Kita gratis. Gratis ya. <laughs> Memang sengaja banget ya memilih tanggalnya. Memang cantik banget nih 2222 dua, dua, dua, dua. gitu luar mudah biasa. Mudah untuk diingat. Muntah, mudah untuk diingat luar biasa sekali luar biasa. Tapi saya juga uh, ini sih menyadari bahwa uh, dengan adanya era pandemi ini banyak sekali Uh, apa ya jadi mempermudah atau jadi sadar sih sebenarnya lebih sadar sih jadi bahwa eh uh, ya digital itu penting gitu sih ya enggak sih Pak gitu kalau harus ingat ya yeah. di Rakernas uh, kemarin maaf mm hidup -hmm. pernah state seperti ini kalau dulu biasanya yang datang ke depan rumah itu tukang baso apapun itu sekarang apa Paket. Paket, kita beralih. Online, saya aja belanja sayur. Sekarang pakai HP, Pak. Sekarang belanja sayur aja pakai HP gitu ya. Gak usah ke mana-mana gitu, udah dateng aja ke rumah semuanya. Cuman ya, itu jadi semuanya kayak mau tidur, lihat gitu kan? Belanja baju, lihat jodoh, gitu. lihat oh iya bener. Sekarang aplikasi, aplikasi jadi banyak ya, Pak? Bener. Iya. Jadi sebenarnya Kawan ini berarti ingin mempermudah customer-nya Warm Finance sebenarnya ya, Pak. Oh, hmm. Jadi biar uh, mau pembayaran, mau uh, apa namanya ngecek-ngecek promo itu jadi lebih mudah gitu di genggaman karena uh, satu aplikasi untuk kemudahan pembayaran. Betul ya. Nanti Untung kita akan bahas lagi. Kawan. Kenapa, Pak? Untung ada Kawan. Kayak tagline-nya. Untung ada Kawan gitu. Jadi semuanya yang ada di Kawan memberikan keuntungan gitu ya, Pak ya. Oh, <laughs> Oke okay, Pak, uh, kalau dilihat-lihat saya tuh penasaran ya Sebenarnya hmm, kawan ini, ini apakah ditujukan untuk customer yang baru uh, Atau memang untuk customer yang sudah Eh sorry, atau orang-orang yang sudah menjadi customer-nya Wom Finance gitu Saya uh, boleh dijelasin nggak sih Pak? Apakah ini kita sebagai orang yang belum jadi customer-nya Wom gitu Oh ya udah saya download aja Atau memang ini khusus untuk customer-customer-nya Wom aja Oke okay, Har, jadi kalau saya bisa tangkep sebenarnya target market dari aplikasi kawan itu apa sih? Yes. Aplikasi kawan ini terdiri dari dua versi. Mm -hmm. Aplikasi yang pertama itu adalah aplikasi kawan konsumen yang ditujukan kepada pelanggan setiap Wom Finance. Mm -hmm. di mana jika uh, konsumen Wom Finance yang sudah menjadi pelanggan kami melakukan fungsi verifikasi nomor kontraknya di aplikasi tersebut, hmm? maka akan muncul beberapa fitur okay. yang akan membantu konsumen dalam bertransaksi dengan mom Finance. Ya. Kemudian yang aplikasi yang kedua itu adalah aplikasi kawan agents dan dealers Oh, jadi ada dua aplikasi sebenarnya ya. Betul. Itu boleh dijelasin nggak Pak perbedaannya apa antara uh, kawan agent dan dealer tadi dan juga kawan untuk konsumen gitu. Jadi kalau kawan agent dan dealer, peruntukan kita akan memberikan kemudahan kepada mereka mm -hmm. untuk bertransaksi dalam hal ini memberikan data leads. Yes. Yang sebelumnya harus lempar aplikasi via telepon, via SMS. Sekarang cukup dari situ. cukup Wow, dari lebih mudah ya. Dan yang luar biasa, status dari uh, data leads yang mm -hmm. diberikan terhadap warm mereka bisa tracking. Oke, waduh. Luar seberapa, biasa nih teman-teman agent sama dealers di sana ya. Seberapa banyaknya mereka bisa tahu. Oh, jadilah real time bahkan. Berapa banyak insentif yang sudah mereka dapatkan mereka bisa tahu. Wow, bisa cek juga. Luar biasa. Bahkan ke depannya yang sedang kita develop ya. Hmm. Bahwa nanti agents dan dealer... Bisa langsung menau, melakukan penarikan mm -hmm. atas insentif yang mereka dapatkan di aplikasi tersebut. Oke. Okay. Sehingga mereka bisa memutar uang tersebut ke dalam bentuk modal. Yang lebih produktif dan memberikan benefit juga bagi agents dan dealer bertransaksi dengan umum. Oke. Okay. Wow, wow, wow, wow. Menarik, menarik, menarik, menarik. Jadi ini memang aplikasi yang memberikan kemudahan sih sebenarnya ya. Yes. gitu. Sementara kalau untuk yang konsumen itu seperti apa, Pak? Bedanya? Kalau yang konsumen yang saat ini mereka ingin menanyakan aplikasi, ingin mereka mem, apa, mengurus dokumen-dokumennya, sekarang mereka tinggal cek melalui aplikasi kawan. Oke. Okay. <laughs> oh jadi perbedaannya itu ya pak ya. Jadi perbedaannya memang eh, satu itu untuk aplikasi agent dan dealers memberikan kemudahan tadi. Satu lagi memang untuk konsumennya warm finance gitu. Betul. Kalau untuk konsumennya warm finance, apakah yang sudah menjadi konsumen atau memang kita kita powers powers yang ada di rumah ini yang belum jadi itu boleh boleh hmm. jadi kalau misalkan yang belum menjadi konsumen hmm. dan melakukan download aplikasi kawan satu hal ya. mereka bisa melihat promo yang oke okay. waduh kain. luar biasa kemudian mereka bisa juga melakukan simulasi pembiayaan nanti yang kita akan bahas di materi berikutnya oh. jadi banyak yang bisa kita berikan keuntungan bagi existing maupun yang new customer Oke okay, nih Bagi bagi Power-power uh, yang di rumah Silahkan download aplikasi kawan Jadi ini bukan Cuman aplikasi untuk konsumennya WOM Tapi bagi teman-teman atau powers di rumah yang belum menjadi uh, customernya WOM juga bisa karena yeah. bisa ngelihat promo-promo dari WOM Finance jadi siapa tahu tertarik gitu nah lu uh, nanti bisa menjadi customer kita gitu ya Pak ya yeah. <laughs> nah uh, berlanjut tadi Pak Panji bilang bahwa ada banyak sekali uh, fitur mungkin salah satunya tadi tracking kali ya kalau yang di agent mungkin di customer juga ada tracking aplikasi nah sebenarnya Uh, saya juga penasaran nih fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam aplikasi ini gitu uh, Selain tadi yang tracking-tracking, promo-promo Ada apa lagi nih Pak keunggulan-keunggulannya gitu Kalau disebutkan ya banyak sekali Banyak lah. ya? Waduh! Nggak <laughs> selesai <laughs> nanti kayaknya Tapi kalau saya bisa rangkum mm -hmm. Beberapa fitur yang bagi kita Manajemen memberikan kemudahan yes. kepada pelanggan, diantaranya satu konsumen dapat mengakses profil kontrak konsumen. oh Jadi, jadi kita bisa ngelihat kontrak kita sendiri, Pak, betul. di sini, di aplikasinya. Waduh, Lato, misalkan mm -mm. saat ini sudah angsuran mm. ke berapa ya? Oh, okay. sisa hutangnya berapa ya? Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, angsurannya yeah, yeah. berapa sih? Biasanya kan konsumen hal-hal yang kecil seperti itu, lupa. Yes, nah. benar. Kalau memang konsumen pengen mengetahui, konsumen bisa mengakses profil kontrak konsumen. Oke, jadi yang pertama fiturnya yang paling kata saya ini menarik sih. Jadi kita bisa ngelihat profil kita sendiri ya. Betul. Oke, luar biasa sih. Oke. Contoh misalkan konsumen punya tiga kontrak tiga-tiganya bisa dilihat bisa dilihat di satu aplikasi itu bisa waduh jadi misalnya kita ada tiga kontrak tiga-tiganya ada di aplikasi kawan muncul di situ. muncul di sana gitu ya baik yang sudah lunas maupun mm -hmm. yang masih aktif muncul semua di situ oh jadi kalaupun misalnya kontrak saya di aplikasi itu yang sudah lunas itu tetap muncul ya Pak ya? Tetap muncul. Tetap muncul, waduh. Ini power-power semuanya yang ada di rumah yang udah jadi customernya Wom. Kayaknya harus download nih aplikasi kawan. Karena bisa ngecek kontrak kita gitu ya. Iya betul. Waduh luar biasa Pak. Kita mencoba untuk terbuka informasi. Oke. Karena... Balik lagi ke era digital, era digital ini semuanya harus terbuka. Transparansi, transparansi, salah satunya dari warm Finance. Berarti di aplikasi ini adalah kita membuka untuk profile tadi, ya. Yes, yes, ya. oh belum selesai itu. Oh belum selesai ya, <laughs> fiturnya banyak, kayaknya <laughs> baru satu, soalnya baru tracking aplikasi. Yes. gitu eh, sorry, baru uh, eh, melilit profilnya kontrak. kontrak gitu. Terus, apa lagi, Pak? Uh, kemudian konsumen pun yang seperti saya sebutkan untuk yang new customer bisa melakukan simulasi pembiayaan. Berapa sih kebutuhan yang kita harapkan dengan menjaminkan BPKB atau kita membeli motor baru, dana yang disiapkan berapa banyak, yes. itu kita bisa mengakses simulasi pembiayaan. Oh, jadi misalnya saya e, mau mengajukan pembiayaan multiguna motorku. Betul. Saya sebelumnya bisa e, melakukan simulasi dulu kali ya. Betul. Jadi misalnya mengajukan sekian juta gitu. Oh, angsurannya sekian iya, gitu ya. Dengan betul. tenor sekian gitu ya. Jadi powers-powers yang ada di rumah jadi tahu nih gitu ya. Angsuran yang setiap bulannya seperti apa gitu ya Pak. Tinggal disesuaikan aja. Mm -mm. Oh, ternyata 1 tahun 12 bulan yes. Angsurannya sekian Wah kayaknya memberatkan Tinggal pilih aja opsinya Bisa 2 tahun, bisa tiga tahun Nanti disimulasi pembiayaan itu Langsung otomatis menjeret angka yang dibutuhkan Oke jadi ini sebagai pertimbangan dari Powers di rumah Kalau uh, menyesuaikan dengan kemampuan finansialnya ya, ya, ya Setiap ya. Uh, bulannya Oke ini menarik menarik menarik Jadi fitur yang pertama tadi bisa ngecek profile profil kontrak Yang kedua itu bisa mensimulasikan uh, Angsuran ya iya, Oke betul. luar biasa Pak Lanjut Pak, kayaknya masih banyak nih Keunggulan-keunggulannya Nah yang paling signifikan bagi saya Di aplikasi ini Konsumen pun bisa melakukan Pengajuan pembiayaan secara mandiri Kalau mm -hmm. dulu Secara konvensional yes. Yang dilakukan untuk Bisa mengajukan pembiayaan kan harus datang ke kantor Oke, misalnya saya nih mau mengajukan pembiayaan motorku gitu, Betul. saya harus datang ke kantornya datang Wom ke ya? ke kantor atau oh, datang ke agent? Waduh, itu repot banget sih Pak. <laughs> Apalagi yang kalau kita kerja ya, waktu yes. terbatas. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Selesai pulang kantor jam 5 kantor udah tutup. Ya, yeah, benar. Kapan lagi? Paling Sabtu mm -mm. atau Minggu pun kantor udah tutup. Ya, yeah. gitu. Jadi dengan adanya fitur ini. Konsumen bisa dengan secara mandiri mengajukan aplikasi di aplikasi tersebut. Oke, wow. Mantap, mantap, mantap, mantap. Dan Jadi, kelebihannya Har, ya? di pengajuan pembiayaan tersebut, kita meng-apply teknologi, teknologi terkini. Ya. Di antaranya satu OCR. Oke. Okay. Dengan adanya OCR, konsumen nggak perlu capek-capek lagi ngetik ya. informasi yang ada di KTP. Hmm? Cukup di foto KTP-nya. Nanti dari eh, gambar image itu langsung ditranslate ke dalam bentuk teks. Oke, wow. Dan disitu pun kita melakukan fungsi eh, fraud analysis. Kita mengecek nick yang terdaftar mm -hmm. di Dukcapil mm -hmm. dengan yang ada di KTP konsumen. Apakah benar dia makhluk manusia tuh <laughs> jangan, jangan masuk makhluk jadi-jadian ya Pak. Tinggal lihat KTP-nya, KTP, KTP, KTP bodong gitu. Atau enggak, gitu. <laughs> Berarti langsung otomatis ya. Otomatis, ya, apa. seperti uh, era digital pokoknya ya, semuanya digital lah ya. Yes. Otomatis. Wow, itu menarik, itu menarik. Dan yang terakhir, mm -hmm. kalau misalkan KTP kan bisa dipalsukan KTP-nya har. Ya. Nah, kita tambahkan lagi teknologi biometrik. Oke. Okay. Jadi dia melakukan face recognize mm -hmm. dari foto yang kita tampilkan di aplikasi Kawan itu. Selfie, selfie ya. Betul. Okay. Dengan yang ada di Dukcapil. Oke. Okay. Jadi enggak bisa dipalsukan, Har. Jadi secara security sebenarnya ini sangat aman ya. Betul. Kalau harus ngakunya sebagai Tom Cruise belum tentu. Oh, iya. kejauhan Pak. Nikola Saputra kayaknya. Tom Cruise itu terlalu jauh. Gitu. Cuman oh ini nga sangat oh iya, ya nggak matching ya, benar-benar benar. Tapi ini uh, memang uh, yang dibutuhkan sekarang sih security kata saya gitu. Jadi Betul. ini salah satu aplikasi, uh, salah satu uh, fitur yang kata saya menarik juga sih dengan security ya. yang uh, udah oke okay, ya. Karena dengan banyaknya aplikasi digital Har akan menimbulkan banyak fraud juga. Oke. Okay. Jadi kita berupaya sedini mungkin melakukan filterisasi terhadap fraud yang terjadi di depan dengan ya. teknologi. Mantul, mantul, mantul, mantul. Pokoknya kawan bersahabat lah ya. Iya. Berkawan. <laughs> Waduh, itu fitur ya udah tiga ya. Udah baru, tiga, baru tiga kayaknya. Baru tiga. Apa lagi, Pak? Ada lagi ya fitur uh, yang bermanfaat untuk uh, powers yang ada di rumah nih? Bagi... Uh, Konsumen existing worm, maupun new yang mau bertransaksi dengan WOM, nggak perlu lagi harus tanya alamatnya di mana. Oke, jadi misalnya saya ada rumah saya itu di daerah Tangerang, jadi hmm. saya bisa tahu ya. Bahkan har, kita bisa mendetek, bukan hanya dari rumah, dari posisi sigma sinyal GPS si konsumen tersebut berada. Oh. Dan dia akan memetakan dengan kantor cabang terdekat. Kantor cabang WOM Finance terdekat ya Pak? Betul, jadi mm -mm. nanti akan direct link ke aplikasi Google Maps mm -mm. Tinggal ikuti saja Dan langsung kita akan guide ke kantor cabang WOM terdekat Waduh, luar biasa Teknologinya udah kekinian banget ya yes. <laughs> Jadi kalau saya lagi main-main rumah di Tangerang Lagi main-main ke BSD Pasti akan ditunjukkan cabang WOM yang terdekat dari sinyal HP saya gitu iya, ya betul. Waduh, oke okay. Mantul, mantul Pak Gitu. Ada lagi ya fitur yang bisa diinfoin ke teman-teman atau powers yang ada di rumah pak? Selain tadi sudah ada e, bisa melihat profile, kemudian simulasi, lalu ada e, apa namanya Akses. pengajuan angsuran gitu ya. Terus yang e, terakhir tadi adalah bisa e, diinfokan cabang-cabang WOM Finance terdekat. Ada lagi nggak sih pak? E, bagi konsumen existing yang masih memiliki kontrak aktif. Ya? dia pun bisa melakukan top up. Mm -mm. Let's say misalkan saya punya angsuran motor, sisanya tinggal tiga angsuran lagi. Oke. Okay. Ada kebutuhan dana yang mendesak. Mm -hmm. Nah, dari kontrak tersebut bisa di top up lagi, Har. Okay. Dapatkan dana tambahan, kita memperpanjang angsuran baru. Oh. Gitu. Jadi misalnya nih, uh, Powers yang ada di rumah sudah punya angsuran di Wom Finance, misalnya motorku gitu ya. Terus tiba-tiba pengen memperbaiki rumah gitu ya, nah. pengen ngecat nih mau Lebaran, <laughs> mau Lebaran mau ngecat rumah atau renovasi rumah, terus pengen uh, top up itu bisa ya Pak ya? Bisa. Waduh luar biasa ya. Jadi jangan khawatir nih Powers yang ada di rumah. Jadi bisa top up langsung dari aplikasi. Tanpa harus datang ke Kantor. agent maupun uh, kantornya Warm Finance. Gitu. Yes. Oke, selain top up Pak, apa lagi Pak? Nah, sesudah top up, mm -mm. kita pun bisa tahu bahwa pengajuan yang kita lakukan di aplikasi kawan, statusnya seperti apa? Apakah uh, belum disurvey? Apakah belum di-approve? Mm -mm. Apakah kontraknya belum live? Jadi status-status setiap stage itu kita bisa tahu. Oke jadi uh, bisa Membilikan Kayak kita belanja aja ya, ya Kayak nah. kita belanja gitu Oh statusnya belum dikirim belum dikirim, apa? Baru dikemas biasanya gitu kan tulisannya Belum oh. dibuang misalkan <laughs> Udah dikirim Oh iya iya ya, Jadi kalau misalnya saya sudah mengajukan uh, Aplikasi uh, Sorry mengajukan angsuran Atau mengajukan pembiayaan, pembiayaan. gitu, ya, ya. Saya bisa nge-tracking di aplikasi pembiayaan. itu ya Betul jadi nggak perlu lagi Nanyain lagi ke marketingnya wah Aplikasi saya sudah disetujui atau tidak gitu? Oke, oke. oke. Dari aplikasi tersebut semua informasi bisa di, langsung diketahui. Ya, ya, ya, ya. Menarik, menarik. Ini kayaknya powers powers di rumah udah mulai terbakar. <laughs> Apalagi yang udah jadi customernya dari Wom Finance kayaknya harus segera download aplikasi kawan sih, pak ya. Iya, cuman bagi Powers yang belum menjadi customer Berarti segera jadi customer-nya Worm Finance Lalu download aplikasi kawan Nah oh, Pak, misalnya nih Pak Teman-teman atau Powers yang ada di rumah Udah tertarik untuk download Itu gimana nih Pak? E, cara untuk downloadnya Apakah sudah tersedia di iOS sama Android Atau seperti apa nih cara downloadnya? Sebenarnya cukup mudah Har. Mm -mm. Cukup ketik saja kawan di Google oh, Play Store. Di Google Play Store langsung ketik kawan? Ketik kawan. Oke. Okay. Langsung teman-teman konsumen bisa menemukan aplikasi, baik aplikasi kawan konsumen maupun aplikasi kawan agent atau dealer. Oke, okay, jadi langsung aja ke Google Play Store ketik kawan ya. Yes. Langsung muncul tuh aplikasinya. gitu Cuman baru di Google Play Store doang atau seperti apa Pak? Uh, jadi saat ini... Manajemen uh -uh. memutuskan bahwa dengan kita melakukan launching aplikasi kawan versi Android Har. Oke. Okay. Tujuan utamanya adalah kita berusaha untuk memahami uh -uh. dan mempelajari experience dari customer pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Nah, experience dari uh, konsumen yang bertransaksi dengan Womdi di aplikasi kawan tersebut Harapannya bisa kita kembangkan nanti di versinya iOS. Oke, luar biasa. Jadi, uh, ini untuk ini ya, proses improvement nanti improvement ya. <tuh> Jadi, kita memang uh, manajemen memutuskan bahwa kita bergerak staging. <tuh> Oke, okay. uh, stage pertama, experience customer seperti apa? Baru berikutnya, berikutnya, berikutnya. Oke, okay, wow, udah. power ada di rumah, silahkan langsung ambil handphonenya yang udah ada Android. Ke Google Play Store yes. langsung aja ketik kawan gitu ya, Pak. Kawan. Terus logonya kayak gini nih. <laughs> silakan, logonya kayak yang di kaosnya Bapak Manji juga. Silakan gitu, cuman jangan salah install, jangan salah install yang agent dan dealer ya, Pak. <laughs> ya. Yang kawan konsumen nih, silakan gitu. Waduh, jadi caranya sebenarnya cukup mudah, jadi bisa langsung memanfaatkan fitur-fitur atau keunggulan-keunggulan dari aplikasi iya, kawan itu. ini. <laughs> Oke Pak, sekarang kalau tadi saya yang lihat liat saya kan sudah sebelum ketemu Bapak nih, lihat-lihat di Google Play Store hmm. gitu ya, wah downloadnya udah sekian gitu. Sekarang posisi download udah berapa Pak? Jadi Saat kemarin ini posisi kurang lebih dari tanggal 22 satu bulan ya? Udah sebulan, ya benar, Betul. sebulan launching. Angkanya sudah mencapai belas ribu. Waduh, luar biasa nih, keren banget. Satu bulan udah belas ribu orang yang download. Oh, Berarti memang ada banyak sekali powers yang ada di rumah... ...yang pengen memanfaatkan aplikasi kawan ya? Iya, betul. Kayak tagline-nya nih, untung ada kawan. Ini memberikan banyak keuntungan kayaknya. Semoga memberikan jawaban. Oh. Nah, targetnya sampai akhir tahun berapa nih Pak? Eh Kami dari sisi manajemen berharap bahwa target di tahun ini... ...bisa mencapai seratus ribu downloader hari. Ya. Dan harapannya... Dari 100 ribu downloaders itu kita bisa tarik benang merahnya dari sisi experience customer Untuk kita bisa jump ke target tahun depan berikutnya Oke, okay, Targetnya tahun ini berarti 100 ribu downloaders 100 ya? downloaders Oke okay, sampai akhir tahun ya Pak? Sampai akhir tahun Nah ee, menarik banget nih Pak Panji obrolannya ya luar biasa sekali karena Kata saya ini aplikasi sangat bermanfaat sekali sih Apalagi untuk teman-teman kayak saya nih Kaum rebahan pak Anak-anak <laughs> <laughs> sekarang power-power yang ada di rumah Istilahnya kaum rebahan ini bermanfaat banget eh? Rebahan atau malesan? Oh malesan <laughs> Gitu kayak misalnya mau bayar angsuran, lagi hujan gitu kan. Sabtu-sabtu, aduh, langsung aja buka aplikasi kawan ya. Iya, gitu. bet. Mau, aduh, kayaknya minggu depan saya mau renovasi rumah nih. Atau bulan depan gitu ya. Atau mau nikahan. Oh, betulah. mau nikah. Juga bisa ya. Bisa, langsung top up gitu. Waduh, <laughs> bisa-bisa ya. Ini tips dari Pak Panji. Silahkan buat power yang ada di rumah. Langsung download aplikasi kawan yang ada di Google Play Store gitu. Nah jadi eh, seperti tagline-nya tadi Pasti aplikasi ini juga memberikan Banyak sekali kemudahan dan juga keuntungan. keuntungan Atau manfaat gitu ya Tidak Pak tuh. Apa aja sih Pak Manfaat-manfaat eh, yang bisa Powers di rumah dapatkan Dengan adanya aplikasi yang eh, Kawan ini eh, Selain kita Yang seperti tadi saya sebutkan Konsumen bisa mengajukan secara mandiri mm -hmm. Tanpa harus datang ke kantor cabang juga kita memberikan reward point Har Oke jadi ada reward point reward points jadi kalau kita bertransaksi di aplikasi kawan mm -hmm. untuk beberapa transaksi bom akan memberikan poin secara gratis kepada pelanggannya Oh jadi setiap transaksi yang dilakukan di aplikasi kawan Itu nantinya akan mendapatkan reward point ya Pak Betul Semakin banyak berarti nanti rewardnya juga akan semakin banyak dong ya Betul hmm. Contohnya nih pembayaran tepat waktu Jadi kalau misalkan konsumen bayar tepat waktu Itu akan langsung tergenerate point Wow oke okay. Konsumen ulang tahun Ulang tahun juga dapat. Dapat. <laughs> Konsumen top up. Top up juga dapat ya, dapat poin reward lain ya. Kalau misalnya yang teman-teman Power Power yang di rumah yang baru download dapat enggak poin rewardnya? Kecuali begitu download langsung mengajukan uh, via aplikasi Kawan dan di approve. Heeh. Uh -uh. Kemudian lakung, lakukan verifikasi nomor kontrak langsung dapat har langsung dapat ya langsung Wajuh, luar biasa banget banyak sekali keuntungannya apalagi iya, iya. nih pak keuntungan-keuntungan dari aplikasi kawan ini uh, dan bagi saya yang paling uh, memudahkan ya mm -hmm. untuk kaum kaum milenials dan digital ini har pada saat uh, kita uh, melakukan pembayaran itu nggak perlu capek-capek lagi harus uh, bawa kunci motor bayar ke kantor atau bayar ke Indomaret, Alfamart mm -mm. di aplikasi Kawan pun kita sudah bisa melakukan transaksi pembayaran via payment channel yang sudah bekerja sama dengan Wom, Waduh. antaranya mm -mm. ada Shopee Pay, Oke, okay. Dana, ya, yeah. Link aja, Oke, okay. dan seterusnya yang akan berkelanjutan. Oh, jadi uh, sangat mudah ya Pak ya. Jadi mau bayar angsuran pun kalau misalnya teman-teman punya uh, akun Dana ataupun Shopee Pay langsung bisa di situ ya. Bisa. Wau wau wau wau luar biasa luar biasa semakin memberikan kemudahan, kayaknya memberikan kemudahan dan keuntungan untuk kaum rebahan. Oh untuk kawan rebahan, bener banget sih Untuk kawan rebahan kayak saya sih Pak Ya ini aplikasi memang sangat bermanfaat sekali nih Makanya teman-teman yang ada di rumah Powers Power silahkan langsung download Aplikasi kawan sekarang juga Karena tentunya uh, Aplikasi ini banyak keuntungan Yang bisa diberikan ya Tadi yes, kayak right. poin reward Pasti juga ada promo-promo nanti nah, Yang bisa dia di, di sana ya Bahkan kedepannya kalau kita bekerja sama Dengan third party Yes kita bisa bengkel, ke bengkel dapatin uh, voucher hmm? yang bisa diaplikasikan nanti ke dalam untuk diskon pembayaran angsuran hmm? mungkin saja itu terjadi ya. Oke, oke. Tadi saya ngeliat lihat juga di sana ada berita-berita news gitu-gitu ya dari iya, uh, Bom Finance ya yang itu. terbaru ya. Karena kita sync dengan website kita Har. Oh, iya iya iya iya. Jadi memang Uh, ini kayak satu kesatuan. apa ya satu kesatuan ya satu komunitas eh bukan apa sih namanya Istilahnya ekosistem, apa? ekosistem. nah ya. iya benar uh, satu ekosistem dari warm finance yang diberikan iya. untuk uh, powers yang ada di rumah gitu iya. <laughs> oke okay, eh uh, tadi pak kalau saya tadi kan udah ngompor-ngomporin nih hmm. uh, kenapa harus install aplikasi kawan gitu kenapa sih harus install ini dengan segala banyak kemudahan tadi Sama satu lagi buat Powers yang ada di rumah yang memang menjadi Tim operasional dari Wom Finance Yang ada di cabang sama region Ini manfaatnya apa gitu Jangan-jangan aduh malah nyusahin nih Kayaknya Yang paling sulit itu kan Har Merubah uh, mindset orang Har mm -hmm. Yang biasanya secara puluhan tahun Kita bertransaksi secara fisik Tiba-tiba yeah. hadir Aplikasi digital Waduh nanti bakal mengganggu dapur nih. <laughs> Mungkin dia pikir ya Iya, iya, iya. Waduh, bookingannya nanti via kawan semua dong, via saya. Nah, jadi terlepas dari semua fitur yang sudah dijelaskan tadi di atas, bahwa dengan aplikasi kawan itu bahkan memberikan nilai tambah bagi marketing lapangan, mm -hmm. bahwa dengan kita bisa melakukan akuisisi konsumen, kita bisa menginfokan kepada konsumen bahwa konsumen dapat memberikan tambahan benefit dengan okay. melakukan verifikasi nomor kontrak di aplikasi Kawan, download aplikasi Kawannya, konsumen dapat poin yang yeah. bisa ditukar dengan voucher. Yes, itu nilai tambah. Mm -mm. Dan jangan lupa bahwa dengan adanya uh, aplikasi Kawan itu kan harapannya nanti yang existing customer itu melakukan uh, transaksi mandiri di aplikasi Kawan. Oke, okay. sehingga marketing kita yang di lapangan akan lebih fokus mengejar konsumen-konsumen baru, Har. Oke. Okay. Jadi, kita bisa secara optimal menggarap pasar baru yang lebih luas bagi Wong Finance. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dengan adanya pertumbuhan konsumen, harapannya apa? Harapannya kita bisa memberikan profit yang lebih baik dan yang pada akhirnya memberikan bonus buat kita semua kan Oh iya benar Jadi gitu. uh, ini sebenarnya ya karena segalanya otomatis hmm. Segalanya adalah digital gitu ya Pak Jadi sebenarnya aplikasi ini juga memberikan kemudahan Untuk teman-teman di lapangan iya, ya betul. <tuh> Bahkan dari sisi operasional kan dengan adanya aplikasi kawan itu Harapannya mereka akan fokus sehingga manpower yang saat ini ada untuk menggarap konsumen existing, itu bisa dialihkan mm -hmm. lebih optimal terhadap pengembangan konsumen baru. Jadi Untuk cari konsumen baru betul, ya Pak ya? Jadi kedua belah pihak ini bisa saling mendapatkan keuntungan dari aplikasi kawan ini. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. gitu Har. Mm -hmm. Jadi hal-hal yang sifatnya administratif yang biasanya dilakukan oleh orang, kita berusaha pindahkan ini ke dalam teknologi yang kayak manual-manual pencatatan kayak nulis uh... jadwal kunjungan jadwal kunjungan atau enggak gini deh pak nulis nomor KTP itu kan riuh ya nah angkanya kan banyak ya ini kan sekarang otomatis gitu di aplikasi gitu belum rabun Har oh ya <laughs> <laughs> <Angka dibapan laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. 0 tuh Iya bener banget. Jadi uh, ini uh, memang aplikasi yang memberikan keuntungan dan kemudahan untuk teman-teman powers yang ada di uh, cabangnya Wom finance juga ya. Iya betul. <tuh> Jadi lebih cepat sepertinya ya. Jadi uh. Uh, bahkan uh, dengan adanya aplikasi kawan, kan kita berharap downloadernya makin banyak tuh. ya Penggunanya makin banyak tuh Har. Iya Pak. Dengan pengguna yang makin banyak, kita punya baseline yang bisa kita jadikan modal untuk bernegosiasi dengan Partnership kita yang ada saat ini. Mm -mm. Let's say misalkan uh, promo MACD misalkan. Mungkin ke depannya kita bisa lakukan itu. Mm -mm. Sehingga harapannya pengguna aplikasi kawan bisa melakukan cross product via aplikasi kawan. Oke. Okay. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Luar biasa Pak. Mimpi ke depannya Mimpi. <laughs> Semoga kita bisa Iya, iya, iya, iya. Tapi ini uh, pasti sih karena kata saya dengan... Uh, downloader sekarang ada yang sudah tiga ribu, ya. Baru sebulan udah tiga ribu orang yang download gitu. Berarti kan, uh, memang aplikasi ini uh, memberikan kemudahan dan keuntungan. Hmm. Jadi, pasti segalanya akan dipercepat, kali ya Pak? Ya, tuh mm -mm. Bahkan, misalkan untuk yang segmen konsumen motor baru, har ya, bukan tidak mungkin kedepannya milih motor bisa di situ, har oke. Okay. Harganya bisa di situ mm -mm. dan... Konsumen nggak perlu lagi datang ke dealer untuk pilih-pilih karena di situ kita bisa deskripsikan jenis tipe motornya secara 3D, putar balik, putar kanan, semua spesifikasinya ada di situ, tinggal klik ngajuin, bisa langsung hak. Wow, semakin mudah pokoknya. Harapannya. <laughs> Oke, okay, baiklah power semuanya. Makanya langsung aja sekarang ambil handphonenya yang Android ya. Silakan untuk ketik di Google Play Store kawan. Berarti kawan aja ya Pak ya? Kawan. Langsung muncul nanti di listnya dengan logo seperti ini. Langsung install sekarang bagi yang udah jadi customernya Wom boleh banget langsung install karena ini kata saya banyak sekali memberikan kemudahan gitu iya, dan keuntungan betul, gitu. Ya. Saya memang tadi tertarik kayak yang poin reward itu it, uh, buat kaum kaum uh, milenial pak. <laughs> Ini kayaknya gratis gratis kayak gitu kan enak ya. Gitu. Pengalaman harus. Oh, gimana pak? Istri di rumah untuk memutuskan membeli barang itu bisa 15 menit. Oh aduh. Mencari diskon yang terbesar. Iya iya iya iya iya ya, ya, benar. Mau pesan makan gitu dibanding bandingin. bandingin gitu ya pak. Ya, pak? Zaman benar. sekarang kayak gitu. Zaman apa. sekarang memang sudah seperti itu sih. Gitu. Mana yang memberikan benefit? terbaik itu yang dipilih. Oh, wow, dan sekarang Home Finance akan memberikan keuntungan banyak ya dengan hadirnya aplikasi Kawan ini. Oke. Kru udah berapa menit ini ya? Udah 5 jam? Berapa? 37. Oh, udah lama ya Pak? kita ngobrol. Saya <laughs> nah, enggak sadar ini kayak di tongkrongan aja. <laughs> Cuman masih banyak sekali yang pengen saya tahu tentang aplikasi ini Pak. Maksudnya selain tadi banyak sekali mimpi ya. Maksudnya dengan nanti akan bisa seperti ini, seperti itu, nanti akan ada hadir di hadir di IOS gitu. Maksudnya ke depan apa lagi nih Pak fase-fase dari pengembangan aplikasi ini gitu? Uh, sebenarnya kita nggak muluk-muluk sih hmm? Jadi harapan kita basic needs dari konsumen apa yang dibutuhin itu kita implementasiin. Oke, jadi bermula dari uh, kebutuhan dari teman-teman ya. Iya. Iya. Dari powers yang ada di rumah gitu betul. ya. Wow, jadi ini uh, apa namanya dengan hadirnya aplikasi ini semoga teman-teman yang ada di rumah juga dapat uh, apa ya diberikan solusi gitu ya Pak, gitu. Uh, yang tentunya transparan ya. dan langsung terupdate saat itu juga. Benar. Real time, real time, aman juga gitu ini ya betul. Oh luar biasa banget lah, eh, apa sih sebenarnya harapannya dari WOM Finance sendiri ya dengan hadirnya aplikasi kawan ini untuk masyarakat, untuk customer dan untuk teman-teman di operasional tentu saja gitu Pak oke okay, Har eh, harapan dari WOM Finance tentunya WOM Finance berharap aplikasi kawan ini dapat memberikan manfaat mm -hmm. dan keuntungan yang lebih mm -hmm. kepada pelanggan dan mitra kami yang berbisnis kepada WOM Finance. Mm -hmm. Jadi sehingga aplikasi kawan ini bisa memberikan solusi bagi pelanggan dan mitra kami yang sesuai dengan tagline-nya. Untung, Untung ada, ada kawan. kawan. Jadi kata kuncinya solusi ya tadi ya. Solusinya. Buat partner, terus buat konsumen, konsumen. juga. Hmm, luar biasa. Jadi... Uh, bisa menjadi sebuah solusi ke depan untuk segala problem-problem dari teman-teman semuanya. Betul. Kayak tadi ya pengen bayar angsuran gak perlu kemana-mana bisa dari tempat tidur gitu. Buat agent-agent yang ada di rumah bisa langsung tracking aplikasi dari konsumennya gitu gak perlu lihat-lihat catatan gitu ya Pak ya. Bahkan mungkin ini. Baru pertama kali dirilis nih, har Oke. Okay. Eh, info ini. Oh, khusus, waduh, khusus di, di podcastnya podcast Wom Finance untuk Powers Powers yang ada di rumah nih. Gimana, Pak? Jadi, kalau kita tahu kan tadi kawan itu tersedia dalam dua versi ya, Ya. Yeah. versi konsumen pelanggan dan versi agent dan dealer. And dealers, oke, okay. kita lagi bangun satu lagi ya. Waduh, jadi nanti akan ada tiga, tiga, tiga aplikasi. Kawan internal, oh luar biasa! Jadi, ada kawan uh, untuk konsumen, kemudian ada kawan, uh, agent and dealers, Betul. sama satu lagi kawan untuk internal, kawan ya. Kawan untuk internal, tunggu aja pokoknya informasinya di sosial medianya, atau websitenya, Wom finance, atau langsung install aplikasi kawan, karena semua news, semua berita dari Wom itu pasti ada di sana, gitu Betul. ya. Betul. Oke Pak Pakci kayaknya udah 40 menit kita jatahnya 40 menit tadi katanya sih 30 menit aja jatahnya <laughs> cuma udah 40 menit ya gitu nah, terakhir nih pesan-pesan dari Bapak sendiri nih untuk teman temannya yang dari rumah untuk konsumen satu lagi untuk uh, teman-teman di operation Pak gimana uh, Apakah ada pesan pribadi gitu dari Bapak kalau dari saya sendiri sih, saya udah komporin dari tadi ya. Karena saya melihat dari pembicaraan ini memang banyak sekali manfaat. Jadi powers-powers di rumah memang harus install aplikasi ini segera gitu. Boleh nggak Pak? Uh, satu kata yang terlintas di benak saya, kata adaptasi Har. Oke. Okay. Jadi dengan kondisi sekarang ya yang serba agile ya. VUKA mm -hmm. lah kita sebutkan. Mm -hmm. Satu kunci untuk bisa sukses adalah kita bisa beradaptasi. Apapun bentuknya yeah. Nah, aplikasi Kawan adalah bagian dari sisi adaptasi itu. Hmm. Untuk kita saling bertransformasi ya, ke era digital ini. Jadi bagi teman-teman yang bisa survive ya, harapannya survive ke depannya ya. Teman-teman rekan-rekan harus bisa adaptasi. Ya salah okay. satu kuncinya ya kita bisa merilis aplikasi Kawan ini. Oke. Okay. Yes, memang kuncinya adalah adaptasi. Adaptasi ya. Dengan uh, ini, uh, dengan aplikasi ini karena uh, banyak sekali kemudahan tentu aja Betul gitu ya. jadi uh, mindsetnya lebih ke aplikasi ini membantu saya Betul. gitu ya as, uh, customer ataupun agent ataupun teman-teman dari dealers gitu ya pak ya bahkan dari karyawan oh karyawan wonk juga wonk. ya gitu boleh jadi buat teman-teman karyawan kru kru yang ada di sini silahkan jadi uh, ikonnya kawan kayak <tentuh> <tentuh> teman-teman di cabang juga boleh langsung uh, ajak keluarga sanak saudara kanan kiri pacar mantan juga boleh <tentuh> untuk download aplikasi kawan ya ajak gitu uh, karena ini banyak sekali keuntungan yang tadi seperti pak panji sudah sampaikan gitu. Cuman waktu ini kayaknya udah Dari tadi udah dilirik-lirik sama kru pak Kita pindah ke warung oh, kopi Pindah ke warung kopi ya Nanti akan ada hadir lagi ya pak podcast-podcast Tentang kawan ini ke depan gitu ya Pasti Bet. banyak update-update dari kawan Yang akan kita berikan dari tim kawan Untuk powers yang ada di rumah gitu. Luar biasa, thank you pak Panji Untuk hari sama -sama, ini, Har. sore hari ini Eh sore hari ini, jadi siang hari ini ya Eh uh, Atas informasinya, sangat lengkap dan powers yang ada di rumah tentunya sudah paham, kayaknya, dengan manfaat keunggulan fitur dari kawan itu sendiri. Semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Semoga. Siap gitu aja, teman-temannya. Powers yang ada di rumah, terima kasih sudah mendengarkan podcast "Warm Finance", spesial edisi aplikasi kawan seperti tagline-nya "Untung Ada Kawan". Semoga aplikasi ini... Memberikan kemudahan dan juga keuntungan Karena dengan aplikasi kawan Ini adalah satu aplikasi untuk kemudahan pembayaran Pembiayaan di Wom Finance gitu iya. Baiklah Pak Panji terima kasih Sama -sama Ini gimana kan. masih mau jalan-jalan di Jakarta Atau mau kemana Pak? Ngopi-ngopi eh, dulu Oh ngopi-ngopi dulu ya, ya di Jakarta main-main dulu ya Baiklah terima kasih teman-teman semuanya Power semuanya Sampai ketemu di edisi podcastnya WOM Finance berikutnya Dadah